Saya mata bengkak, dokter menyarankan disuntik olah nafas mana supaya saraf mata saya tidak bengkak. Oke. Yang pertama, olah nafas atau kesembuhan holistik, functional medicine, konsep kesembuhan holistik, functional medicine itu di mana metode barat dan timur digabung, bukan bertentangan. Jadi misalnya kemo radiasi silakan. Selesai kemo radiasi supaya enggak kambuh-kambuh lagi, olah nafas, makan sehat. Kemo radiasi ini kan salah satu cara sembuh yang terbukti sembuh juga. Tapi kan terbukti juga. Kambuh lagi, kambuh lagi, kambuh lagi, kambuh lagi gitu ya. Karena memang dokter enggak mungkin ngajari nafas, ngajari mengampuni ya. Satu pasien butuh berapa bulan nanti tiap hari satu jam satu jam pun ya 3 bulan enggak selesai ya dokter bidangnya dokter dokter ya medis terapi medis gitu ya sama juga mata gitu kan ya dokter menjelaskan, udah tindakan klinis tercepat yang bagus itu udah suntik gitu atau katarak ya dioperasi operasi katarak kan sekarang juga enak pakai laser nah kesembuhan holistik functional medicine pola hidup sehat tidak menentang kedokteran kalau memang saatnya harus dilakukan tindakan medis ya dilakukan saatnya minum obat diabetes karena di atas 100% 20 minum tapi di bawah 110 berhenti makin sering di bawah seratus lepas gitu jadi gak langsung masih 200 lepas gitu ya ya nanti fluktuatif fluktuatif ginjalnya bermasalah jadi kalau dokter bilang suntik itu kan, dokter kan kuliah bertahun-tahun pasti nggak mungkin salah gitu ya tapi misalnya dokternya bilang ya kalau tapi jangan kalau ditunda jangan lebih dari satu bulan ya gitu nah ada waktu dari satu bulan untuk mencoba non operasi ya Tindakannya bukan itu, olah nafas. Olah nafas yang mana? Modul 4 ke atas. 4, 5, 6, 7, 8, sampai 15. Simak satu persatu, lakukan. Begitu ketemu body stretching, ya pos, body scan. Oh ini harus 10 kali berturut-turut. Lakukan tiap malam. Ketemu inner healing, water breathing, lakukan. Jadi sebenarnya modul 4 sampai 15 itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. nggak bisa cuma diambil satu modul baik untuk mata, untuk saraf kejepit, autoimun, minum kista, kanker, diabetes, lever. itu sebenarnya modul 1 sampai 17 atau kesatuan. Tapi yang ada masalah jantung, metode 2 dan 3 Wifof bisa diundur ke belakang sampai nanti masalah jantungnya sudah membaik. Ya. Ini hanya itu aja yang soal yang selebihnya mau mata, modul yang mana? Ya isi mak dulu modul 1 regenerasi sel. Oh ternyata mata itu sakit jadi sembuh sakit apapun sembuhnya lewat regenerasi sel, metabolisme yang diperbaiki, sistem imun, keseimbangan hormonal. Nah, untuk empat hal ini menu soal makan sehat ya perlu kalau enggak gimana regenerasi sel dapat sel yang lebih bagus. Yang rusak mata, berarti butuh vitamin A kan gitu. Makanya harus nyimak juga apa yang sehat buat mata. Ya modul yang mana itu nggak usah tanya modul tanya Google aja gitu ya makanan sehat buat mata nanti muncul misalnya pepaya karotin, beta karoten segala macam ikuti makan itu dari segi makanannya regenerasi sel terjadi waktu kapan waktu tidur anda masuk ke modul deep sleep misalnya ya kalau nggak deep sleep mau minum kista kanker diabetes diabetes mau sakit mata ya ini modul dibutuhkan untuk semua semua sakit. Karena namanya, makanya kalau masuk di modul satu dulu namanya regenerasi sel Di modul satu itu dijelaskan Kapan terjadi regenerasi sel Ya paling banyak waktu tidur Ya, maka ada modul deep sleep Saya mata matanya bengkak Mau olah nafas yang manapun, kalau tidurnya deep sleep dimana mau sembuh Maka harus deep sleep Ada modul 12A, 12B simak modulnya, dijelaskan di situ bagaimana bisa tidur berkualitas. Karena kebanyakan orang tidur cuma 10% dari total tidur. Jadi tidurnya 8 jam. Itu deep sleep-nya cuma 10%, 6 menit kali 8. Jadi ya paling-paling cuma 48 menit. Tapi dengan olah nafas modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya, deep sleep naik bisa sampai 60%. Ketika deep sleep, regenerasi sel. Ketika deep sleep, ya itu jantung paling cuma 50-60. Karena tekanan darahnya rendah, maka tekanan darahnya tidak ke mata. Kenapa matanya bengkak? Karena tekanannya tinggi yang ke mata. Kenapa tekanannya tinggi? Oke, sebentar. Sekalian menjelaskan, bukan hanya untuk yang mata ya. Minium, kista, kanker, Ketidakseimbangan hormonal, head nggak teratur, menstruasi nggak teratur, autoimun, autoimun karena antibodi nyerang dirinya sendiri, kenapa nyerang dirinya sendiri, karena hormonnya kacau. Nah, kenapa hormonnya kacau, karena perasaannya kacau? Kenapa tekanan matanya naik ke atas sampai ke mata, terlalu kuat tekanan di mata, denyut jantungnya terlalu cepat, atau terlalu tegang, terlalu stres. Nah, maka yang... Matanya sakit, bengkak, autoimun, miyum, kista, kanker. wimhof satu dua untuk metabolisme, alkali. Tapi jangan hanya Wim Hof. Metode 4 yang barusan post WA grup saya post tuh. Modul 4, serial modul 4. Maka dalam serial modul 4 itu ada autonomic nervous system. 4A-nya, yang awalnya. Di mana kan dijelaskan kalau di autonomic nervous system modul 4. Ya, tubuh kita itu bisa fight mood atau rest mood waktu posisi rest, modul moodnya tubuh parasimpatetik, maka mata itu akan cenderung menutup, ya menutup. Kenapa? Tekanannya dikurangi. Tapi kalau metode fight, apa itu fight? Marah, gelisah, stres, tubuh kita tuh modenya kayak AC itu ada mode, ya mode fan blower atau pendingin sistem. Nah. Kalau kita kuatir, marah, kecewa, nggak bisa mengampuni, sakit hati, kepahitan, mau berantem, mau balas dendam, mau tidur pun modenya bukan rest. Jadi badannya tidur. Badannya tidur, tapi otaknya, hatinya, jiwanya, mentalnya, ngimpinya maka dikejar anjing, dikejar maling, dicekek setan, semuanya itu menunjukkan bahwa badannya tidur, tapi otaknya enggak tidur. Kalau otaknya nggak tidur, maka sistem tubuh adalah fight. Kalau fight, maka matanya membelalak. Ya, ini kalau kita simpatik, matanya melotot, tekanannya tinggi, matanya merah, matanya bengkak, dan seterusnya, maka Anda butuh parasimpatetik. Ini dalam keseluruhan sistem, maka kita butuh para simpatetik. Orang sakit, inilah modul 4 sebenarnya ya. Apa sih tanda praktisnya kalau orang para kuat, tandanya ngantuk? Makanya kalau olah nafas tadi, bimbo tarik, buang, tarik, buang, wah, ngantuk, ah, eh, udah bener olah nafasnya. Olah nafas, Pak, melotot terus, iya, Anda olah nafas, tapi hatinya masih fight atau flight. Nah, kalau hatinya fight atau flight, mau olah nafas yang mana, kagak sembuh. Ya, olah nafas, metode tertentu, misalnya bimbo satu, dua, ya, berarti kita masih kebanyakan simpatik, kebanyakan melotot, kurang merem, kebanyakan marah, kurang tersenyum, kurang ketawa. Kita kekurangan simpatetik. Maka brain injury, otaknya rusak, otaknya rusak, badannya rusak semuanya. Maka kita harus naikkan ini namanya parasimpatetiknya. Ini kita kita harus tambahkan ya. Nah, orang kekurangan parasimpatetik, kebanyakan simpatik maka ini harus digedekan ya supaya lebih banyak sehingga enggak berat sebelah. Berat sebelah itu berarti kita lebih banyak fight dalam hidup ini. Perlu fight supaya enggak darah rendah tadi, ya kan? Darah tinggi matanya ya bengkak. Darah rendah ngantuan. Makanya imbang. Fight and flightnya harusnya imbang. Imbangnya itu minimal, ya waktu tidur, ya tidurlah hatinya, tidurlah perasaannya. Jangan matanya tutup, badannya tidur, otaknya jalan, hatinya mau dendam, pikirannya kacau, gelisahnya jalan, mikirnya jalan, ngimpinya pun dah. Itu namanya parasimpatetiknya kurang. Waktu parasimpatetiknya kurang, sehingga lebih banyak simpatiknya, penyakit bukan hanya soal mata bengkak ya, yang lain datang semuanya. Makanya mana supaya para ini naik, itulah olah nafas yang bisa timbul, simptom gejala, res itu ngantuk. Maka kalau olah nafas, kok oh, saya ngantuk ya pak ya, saya ngantuk pak, ya bener itu sudah benar itu, ya itu sudah benar berarti ya nanti insomnianya lepas, tekanannya lepas, matanya enggak tekanan lagi, merahnya mulai hilang, mulai makin jelas. Ya, waktu dua minggu lagi ke dokter. Ibu ngapain pak dokternya? Ibu bisa sembuh gitu ya? Hormonnya imbang, bukan hanya masalah mata ya. Jerawat hilang, rambut rontok nggak rontok lagi, menstruasinya jadi teratur, darah tinggi sembuh enggak uh, kurang nafsu makan, nafsunya balik lagi, enggak ada garis seksual, frigid, frigitnya, sembuh juga masalah seksnya, menopause yang tadinya umur 40 udah menopause, keluar lagi sel telurnya. Saya dijumpai, saya, saya udah menopause setahun, Pak. Sekarang saya rutin lagi, umurnya berapa? 40 lah. 40 sudah menopause. Iya, Pak, saya stress, Pak, saya begini, Pak, saya begitu, Pak. Sembuh loh menopause. Modul yang mana? Kalau dengar kesaksian langsung tanya modul yang mana. Ya semua modul itu. Ya, tapi sekali lagi kalau spesifik ada spesifik tadi soal mata tadi ya, ya ini kan keseluruhannya ya. Nah, karena matanya bengkak, tekanannya tinggi bahkan sampai kelihatan pembuluhnya merah merah merah merah, berarti anda harus lebih banyak olah nafas yang membuat ngantuk, namanya gitu. Saya bimbo ngantuk banget pak, yang yang bimbo satu itu rumah saya pengantuknya banget. Berarti anda sudah waktu bimbo satu selahnya udah ketemu. Ya, ngantuk itu berarti parasimpatetiknya naik. Tapi kalau selain soal parasimpatetik, ya ini tekanan ini lebih banyak ini ya memang Pak, saya belakangan ini marah Pak, sama anak kurang ajar itu anak Pak. Udah bukan lagi bukan lagi nakal Pak, udah kurang ajar gitu ya. Mantu tuh kurang ajar berlebihan Pak. Udah Nah, bukan manusia itu Pak setan itu Pak gitu ya atau apalagi itu tuh kan tadi itu udah keterlaluan Padahal ini semua gini aku itu suami pakai setan Pak mau Muka Herodes Pak Urapan Firaun Pak itu betul-betul Pontius Pilatus Pak udah istri saya itu pakai demit Pak Nih, ini berarti kan masalah perasaan mau olah nafas mana aja nggak bisa sembuh maka Anda harus masuk modul 4 Hai kenapa olah nafas mana ketenangan batin Tadi saya belum sempat menunjukkan, jadi penasaran ya. Olah nafas, sukacita. Olah nafas, kasih. Pengharapan. Di mana sambil olah nafas itu, nafasnya waterbredding. Tapi kalau masalahnya parah, sampai matanya rabun, hampir buta, gitu ya. Itu tidak bisa hanya olah nafas branding Mesti kombinasi. Modul 78, itu gambar diri, pemulihan gambar diri modul 9 itu inner healing seperti saya saraf kejepit lepas, kacamata saya lepas, itu bukan modul bukan modul olah nafas modul inner healing, saraf kejepit lepas ya, terus kacamata lepas, malah saya jadi nggak, nggak, nggak, men, nggak mencari kesembuhan dari kacamata sih silindris dua setengah plus dua setengah pakai kacamata juga keren gitu ya saya mencari kesembuhan untuk secara kejepit Dan secara kejepit juga kalau menurut ilmunya dokter-dokter Tetris Klinghardt di mana tubuh itu adalah bungkusnya jiwa, maka badan yang sakit itu kalau istilahnya Ibu Sinta juga adalah pesan dari Tuhan untuk kita itu introspeksi. Kenapa matanya sakit? Kenapa sarafnya kejepit Kenapa diabetes? Kenapa minum bisa kanker. Temukan pesan cinta Tuhan, meresponi dengan tepat. Karena pesan cintanya ketemu, ya sembuh. Ya itu ilmunya yang banyak diajarkan di camp kesembuhan holistik sama Ibu Sinta. Tapi diam-diam ketika saya dengar begitu, lah saya sudah ngalamin ini. Ketika saraf saya kejepit ya, dia sembuh. Ya, nggak pakai olah napas. Memang ke rumah sakit nggak sembuh ke rumah sakit veteran tiga bulan malah angkat tangan disuruh balik ke rumah sakit pertamina rumah sakit pertamina lumbal kejepitnya dalam banget begitu ya suruh operasi tapi Alkitab kan gampang banget sebenarnya yang menyembuhkan saya itu cuma ayat yang sederhana aja hati gembira obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang tulangnya ngering syarafnya kejepit kenapa tulangnya kering karena patah semangat Waktu itu saya kecewa, kepaitan karena disingkirkan, dianiaya, dibuang, difitnah, ada macam-macam. Simak di modul aja inner healing. Oke, okay, tajam mungkin saya tunjukkan dulu ya yang bikin saya saraf kejepit sembuh. Nah, pakai olah nafas yang mana, Pak? Enggak <tuh> pakai olah nafas. Saya makanya saya setuju banget sama yang namanya John kabat it's not about breathing. It's not about breathing. It's not about your soul this is spiritual journey journey ini perjalanan spiritual jadi nafasnya ndak usah pusing yang mana gitu tapi hebatnya Mas Gunggung -Gung membalik nafasnya ritme penting banget enggak usah diet gitu ya diabet sembuh sembuh bener loh kan gitu ya. tapi dokter Tansudian balik lagi malah ini makanan penting banget gitu kan makan sehat saya Tansudian sembuh gitu saya kan cuma berandai-andai aja Coba ya, ritmenya, nafasnya tepat kayak Mas Gunggung. Hatinya sembuh kayak pelajaran saya. Inner healing, jarot di Janarko. Anda ketik inner healing, jarot di Janarko. Apa tuh Pak inner healing? Oke, yang gampang. Luka batin, coba kalau pakai bahasa Indonesia muncul enggak? Luka batin, jarot di Janarko. Muncul juga ya, luka batin. Nih workshop sembilan. Inner healing pada tulisannya ya. Tapi diketik luka batin juga muncul. Pernafasan inner healing penyembuhan luka batin. Jarot Janarko, ya. Tapi kalau yang mau pasti. Ya memang saya sebutnya kan inner healing. ya, Workshop inner healing. Udah, workshopnya nggak usah. Inner healing. Ya, kenapa saya jawab ini? Oke ini saya jelasin. Nih, workshop 9. Serial 9. Itu inner healing. 9A, 9B. Terus kalau ditambah lagi ada ciri-ciri apa apa, saya, apa sih tandanya pak orang itu ada luka hati oke simak lagi ini dua jam jelasinya tuh ciri-ciri luka hati sumber luka hati ya pokoknya inner healing paling enggak tiga modul ini ya kenapa karena saya dengan modul itu lepas kacamata dan itu modul ternyata apa cerita saya ini mengenapi teorinya Dietrich heart ya mata itu pelita hati jadi kalau mau matanya sembuh, hatinya disembuhkan. ya. Olah nafas yang mana? Yang disembuhkan hati, bukan nafasnya. Nafasnya biasa saja, enggak usah pakai olah nafas. Anda simak itu hak modul, oh berarti hati saya yang perlu diperbaiki itu ini, ini. Iya benar, saya lihat mertua udah mau marah aja. Nanti sampai bisa lihat mertua itu, aku sayang sama dia. Cari fotonya, mah aku sayang kamu, mah aku kayak mamamu sendiri aja, udah singkatnya begitu. Lebih panjangnya simak karena itu dijelasin 3 sesi masing-masing dua -masing jam, ya. Nanti matanya sembuh tuh. dapat olah nafas, Tapi saya mau pakai olah nafas Pak. Ya sudah. Olah nafasnya yang ini, ya. Kalau mau pakai nafas juga boleh. Enggak pakai olah nafas sembuh juga, ya. Pakai inner healing. Olah nafas yang mana? Ini loh yang tadi saya sempat bilang berapa hari yang lalu, ya. Ini tepatnya hari apa itu, ya? Tanggal 1 Mei, belum lama ya. Tanggal satu Mei saya post nih. Workshop 5. Lalu ada tulisan lagi modul melatih kepekaan rasa. Itu 5. Satu. Serial, rekap serial modul 4. Dan ini saya post di semua WA Group. Ya. Jadi yang sakit mata, frigid, dingin seksual, hormon nggak teratur, autoimun. Kankernya itu dulu ceritanya autoimun, dulu baru kanker. Atau ada masalah-masalah hormon yang nggak beres ya mandul oke mata sakit simak modul 4a ucapan syukur lakukan sehari sekali dua kali dua tiga hari tiga empat hari kemudian 4b misalnya ketenangan batin simak simak videonya dengerin lakukan sekali dua kali tiga hari bosen ganti modul C boleh lompat E boleh D dululah nih cinta kasih apa sih gitu boleh tapi kalau mau mendasarkan itu semuanya pak simak dulu autonomic nervous system ini yang hari ini cuma sekilas ya itu modul dasarnya autonomic nervous system ya baru ini satu persatu satu modul ini bisa dua tiga hari dua tiga hari udah dua tiga minggu jangan kan dua tiga minggu kadang dua tiga hari aja itu kalau matanya ada merah merahnya itu hilang langsung tak pakai lama ya tak lama ingat tubuh ini bungkusnya jiwa jadi kalau dari saya, pelajaran saya, makanya ada modul inner healing. Bahkan saya sendiri mengalami lepas kacamata waktu camp pelajaran-pelajaran inner healing. Apa itu inner healing? Sudah saya jelaskan tadi, ya dalam berbagai modul yang inner healing. Makanya itu modul juga inner healing itu buat minum pista, kanker, diabetes, buat semuanya. Sekali lagi, semuanya satu kesatuan. batu workshop modul sembilan. Anda baru gabung nih, nggak apa-apa. Inner healing dulu juga nggak apa-apa. Hatinya dulu diberesin boleh. Yang harus urut itu sebelum hibah dua, hibah satu itu aja. Tapi sebenarnya sebelum inner healing ya tadi yang empat bulu tadi itu ya. Jadi sebelum inner healing supaya misalnya mau dikombinasi antara waktu inner healing itu nafasnya yang mana, maka anda masuk modul empat ya. Nanti pas sambil inner healing di situ memang ada prakteknya juga olah nafasnya dalam video itu ya. Lalu Anda Oh, saya selain matanya bengkak, darah rendah, risky breathing Oh, saya water breathing Itu nanti taunya dari modul 4 ini, autonomic nervous system ini, ya. Jadi itu nanti soal yang sakit mata, sakit mata ya mudah-mudahan karena saya udah juga di WA beberapa orang ya. Pak, saya ngikutin langkah Pak Jarot, Pak. Apa itu? Saya udah lepas kacamata. Oke, okay, keren gitu ya. Ada lagi yang saya glukoma, Pak. Aduh, saya kenapa nggak ketemu Pak Jarod dari dulu gitu ya, sekarang saya udah sembuh, ya saya bisa malah sekarang udah matanya jelas, jadi saya juga sekarang kadang makin banyak yang cerita sembuh itu makin kagum-kagum dengan, tapi juga saya makin semangat ngajarin, ya semakin semangat ngajarin, lebih berguna banget nih. Kemarin di Bandung, Pak Jarod saya ini tahun lalu punya umur biologis 55, saya ikut pola hidup sehat setahun, Pak. Sekarang umur biologi saya 45, Pak. Saya tambah muda. Iya, di ibu majanya segera begini. <laughs> umur 55, kayak orang umur 45, gitu. Wah, saya ikutin. gitu Jadi mau panjang umur, modul mana? Ya, modul 1 sampai 17. Semuanya modul diikutin. Bahkan saya modul 25 kalau sampai ke makanan.